Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam maupun UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp558.000, naik Rp1.000 dari harga kemarin, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga Rp 515.000, naik Rp 1.000. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1.012.000, naik Rp 2.000 dari harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga Rp 965.000, juga naik Rp 2.000. Sementara itu, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.821.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.732.000 rupiah. Selanjutnya, emas batangan 24 karat dengan berat 10 gram untuk cetakan antam berada di harga 9.584.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dijual 9.412.000 rupiah. Harga emas batangan 25 gram cetakan Antam hari ini dihargai 23.830.000 rupiah. Sementara untuk cetakan Antam 50 gram di pegadaian dijual seharga 47.577.000 rupiah. Sementara itu, harga emas batangan 25 gram cetakan UBS dibanderol 23.483.000 rupiah sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga 46.869.000 rupiah. Untuk ukuran 100 gram, pegadaian mematok harga emas cetakan antam sebesar 95.071.000 rupiah, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS sebesar 93.700.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 20 Mei tahun 2022. Dapatkan Ibu e cara berkebun emas secara gratis, silahkan hubungi 081212983101 sekali lagi 081212983101 untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari silahkan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya